Baiklah para sahabat leslar setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada info spesial penting buat kita semua para fans Tentunya kita lihat para sahabat ya bahwa bakal hadir nih Tentunya kejutan baru di acara konser Lida X Bismillah Cinta Para sahabat ya, tambah seru aja nih Ada konser Lida X Bismillah Cinta Tentunya Bakal hadir juga kejutan baru Ya, nih lesi gejoro bakal tampil bersahabat ya, bersama Ungu Penny, wow Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga nih Para sahabat ya, kejutan baru Bahagia buat kita semua Para fans, ditunggu saja Mudah-mudahan saja kita Mendapatkan vitamin bahagia Dari idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan Dari akun Ulufan alias laru ya, tentunya banyak sekali komentar Juga nih, dari para fans Ya ini dari akun Juni Underscore Setiawan situ mengatakan tambah seru aja nih katanya ya Wow ada juga nih komentar dari Swiss Niawati yang mengatakan udah nggak sabar Wow tentunya menunggu-nunggu banget para sahabatnya Acara konser Lida Bismillah Cinta mudah-mudahan tentunya Les memberikan penampilan yang sangat luar biasa buat tentunya para fans ya dan untuk ke kabar berikutnya, bersahabat kita lihat nih. Wow, tentunya semalam ini baru terlihat jelas nih bang oleh ke Jora. Tentunya ada di rumah Abang Bilar, sahabat ya. Akhirnya tentunya si Uto digendong juga nih ya sama mominya. Wow. <gupik> Cute banget, sahabat ya Dedek oleh ya. Tentunya semalam banyak sekali kejutan yang akan diberikan nih tentunya di konten-konten terbaru Video-video terbaru dari Lesky Channel dan tentunya Rizky Bilar Channel para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan bahagia nih dari idola kesayangan kita Bahwa tersebut tersebutlah post kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Bilar Yang menemukan sebuah kalimat kesel, para sahabat dikatakan Akhirnya ya setelah sekian lama Uto digendong juga sama maminya Waduh ya para sahabat, ya akhirnya Uto digendong nih sama DDLST Para sahabat kita melihat begini sudah merasa senang banget bahagia banget para sahabatnya. Walaupun absen di lidah semalam tentunya mereka bisa barengan kembali nih OST akhirnya mengunjungi rumah Abang Rizky Bilar persahabat yang mudah-mudahan kita selalu doakan buat hubungan mereka selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal kita lihat juga keunggahan lain persahabat ya kita lihat nih, aduh Oh, Dede Lesti makin menggemaskan aja persahabat ya. Di sini kita lihat Dede Lesti lagi makan roti nih. Apa mungkin sahurnya di rumah Abang Bilar, ya, persahabat ya. Aduh, bikin penasaran aja nih persahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia persahabat ya. Cidukan-cidukan vitamin nih sahur bareng Rizky Bilar dan si kejora persahabat ya. Tentunya tunggu saja nih. Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan-cidukan manja dari idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya para sahabat ada info penting juga buat kita semua para fans ya Tentunya info ini kita dapatkan dari Bang Aril Di akun Instagram pribadinya Bang Aril menginfokan juga nih bahwa Leslie Kejora Akan hadir di aksi Asia 2021 para sahabat top 12 Tentunya kloter 2 al-Hashir para sahabat ya Dicatat nih hari Kamis Jam 2 dini hari, para sahabat, ya Dede Lesti kembali hadir di acara Aksi Asia sebagai host nih. Wow, tentunya. Alhamdulillah, Dede Lesti kejora bisa kembali hadir di acara Aksi Asia 2021, para sahabat. Ya, dicatat tentunya tanggal dan jamnya hari Kamis jam 2 dini hari. Dalam postingan tersebut juga tentunya Bang Aril memusnahkan sebuah kalimat caption para sahabat dikatakan. Jangan lupa nih hari Kamis tanggal 29 April 2021 ada penampilan Lesti Kejora host di program Aksi Asia 2021 ribu dua puluh satu top dua kloter dua Al Hashir mulai jam dua dini hari persahabat ya live ada di Indosiar Hartu sudah diinfokan oleh Bang Arir bahwa Lesti Kejora akan hadir nih. Di acara Aksi Asia 2021, persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dan kejutan baru nih. Dari idola kesenangan kita lesti tentunya. Dan untuk keunggahan berikutnya, para sahabat ada sebuah unggahan spesial juga nih ya. Wow, ini tentunya postingan foto Abang Bilar dan Koruben nih, para sahabat ya. Ketika di acara lida nih, ini tentunya membuat kita rindu banget, para sahabatnya. Rizky Bilar tentunya hadir di acara Lida nih semalam. Tiba-tiba saja ada perubahan jadwal para sahabat ya yang mana Rizky Bilar tidak bisa hadir di acara Lida 2021. Mudah-mudahan hari kami sahabat ya, Abang Bilar tentunya ada nih di acara Lida dan tentunya bisa bareng Dedek Oesti. Amin. Dan untuk keunggahan selanjutnya para sahabat kita lihatnya spesial juga nih ya. Wow tentunya bukan hanya Lesi Kejora aja nih Semalam yang ada di rumah Abang Bilar Kru dari JWP juga nih Pak sahabat adir ya Tentunya rombongan Papi Putra Siregar nih Ada di rumah Abang Bilar Wow para sahabat Kita lihat nih di guestnya Papi Putra Siregar ya Bahwa tentunya lagi pada kumpul Di rumah Abang Bilar nih JWP coming soon Wow para sahabat ya bakal seru nih Pastinya bakal ada di DLSC juga nih yang akan jadi pemeran di acara Sinetron Jodoh Wasiat Papi Para sahabat ya, wah oh, makin seru Makin penasaran aja para sahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita doakan selalu buat mereka diberikan kelancaran kebahagiaan Amin ya robbal Alamin postingan tersebut terdiri pas kembali oleh akun Instagram Leslaranskoringindonesia2020 Di sini menuliskan sebuah kalimat caption pada kumpul di rumah Abang Bi JWP soon, di IKS Bang Putra katanya tuh ya, perwosobatnya. tentunya ya mudah-mudahan saja kita doakan untuk Leslar selalu diberikan kelancaran terus sampai menuju halal. Dan untuk kegiatan terakhir Pak, sahabat kita lihat nih ada yang spesial banget ya ada sebuah unggahan Bang Fali Akbar nih yang mana tentunya Bang Fali Akbar ada di kolam renang yang tentunya disitu banyak sekali mainan uto para sahabat. ya Wow tentunya kita dibuat bahagia para sahabat bahwasannya Fali Akbar menyampaikan ya bahwa tentunya saksikan di Lesti channel nih uh, mainan uto ada di kolam renang bersahabat ya Wow kayak ini konten pembalasan dari Lesti Kejora Kejor sahabat, ya, makin seru makin gak sabar persahabat yang waduh tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan bahagia nih dari idola kesayangan kita pantengin terus tentunya persahabat kabar-kabar ya, terbaru selanjutnya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik selanjutnya dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar mungkin ada informasi di pagi hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar